kembali lagi bersamaku di DJ Enggak Oke, teman-teman, kembali lagi bersamaku di sini Freezy Gaming 3. Di video kali ini aku pengen Oh my god, aku lapar banget. I'm so hungry, dude. Ah. But... Oh, let's. Kita dapat daging sapi. Oke. Okay. Di video kita kali ini kita bakal mencari sumber makanan, guys, karena di sini kita cukup kelaparan. Tadi ada sapi sudah kita bunuh, malah malah datang lagi, dia hei, aku hanya perlu daging. Oke, okay. keluarkan daging Oke, okay. ah bagus dapat dua. Harusnya tadi ada tiga sapi. loh Oke, okay, disitu ada dua lemak. Oh ya yeah, by the way, perkembangan kita di survival ini cukup sedikit karena aku jarang main. <laughs> ya udah deh, kita ambil aja ayam itu pun juga mah kali pukul ya. Ini oke, okay, kita ambil dulu. nggak bisa, boy, harus kita ancurin dulu. Oke, okay, nice. BTW sini rumahnya belum ku kasih atap guys, maaf dan BTW juga sorry kalau misalkan ada ribut karena di disini sangat ramai coy dan tempatku itu kalau lagi record emang uh, tipis banget ya uh, kesempatanku buat rekod itu betul-betul tipis banget jadi hari ini aku pengen isi, isi perutku dengan makan ayam Ow. oh ya aku lupa kalau moskow ini lagi rada spam-spam gimana gitu Oke kita masak aja dulu Di sini tadinya aku pengen ngumpulin spider Malam-malam gitu Ah bukan malam mal mal Bukan malam di relax maksudku Malam di Minecraftnya Cuma tidak kesempatan atau tidak dapat banyak Cuma dapat tiga doang satu spider Ini masalahnya bulu kagak bisa kuliah diin wool gitu Andai kan aja bisa gitu Sama-sama bulu ya kan <laughs> Jujur aku pengen uh, ini lagi inventory ku Aku pengen menuju inventory ku Cuma aku tidak punya banyak barang-barang karena barang-barangku semua sudah hancur uh, kita masih ada batu bulat sih ya, uh, atau cobleson langsung aja kita bikin yang namanya eh kita bikin pedang kita bikin pedang dulu dah oke okay. kita sudah bikin pedang tinggal sisa 6 oke okay. kita bisa bikin itu nanti mari kita cari sapi dulu tapi kayaknya nggak mungkin kita cari sapi sekarang karena nyawa kita tinggal sedikit dan aku juga apa nih kekurangan oh iya aku lupa bikin pickaxe yaudah kita bikin pickaxe dulu hmm oke okay. kita bikin pickaxe boom oke okay. sudah selanjutnya kita tinggal taruh barang-barang kita dulu kalau misalnya kita mati barang-barang kita yang berharga tidak bakal hilang coy oke okay. ini barang-barang gak penting sama sih jadi bawa aja gak apa-apa oh jangan lupa shears kita taruh dulu coy, karena rawan kalau hilang jadi kita bakal coba uh, ngecari, oke okay, disitu ada uh, apa namanya ada binatang, kalau apa, ship ini gak bakal kubunuh teman-teman, soalnya ini sumber utama kita kalau misalkan bed kita hancur atau maybe kita bisa kumpulin banyak-banyak apa namanya bisa kumpulin banyak Uh, bulu, siapa tahu kita butuh kedepannya tapi tidak sekarang cuy yang kita cari sekarang adalah makanan dan kita pengen uh, ngebagusin atap rumah kita cuy waduh waya wayau <laughs> oke okay, sekalian video ini aku pengen coba style bicaranya Airpan gimana ya oke okay. jadi langsung saja kita let's go ya yeah, way tadi di aku dengar suara ayam <susur> mana tadi nggak tahu deh aku pokoknya tadi aku dengar suara ayam langsung aja, oke okay, di sini ada sapi, elo sapi, wow ada dua dia, langsung kita bunuh coy, waduh, waduh, jahat banget siapa yang bunuh itu ya, <gif segala> Gak coy dan btw aku sering banget, dulu itu waktu aku masih subscribe Erpan 140 Aku ba sering banget kayak uh, nge-niru style bicaranya Erpan gitu loh pakai okay, wa waya wayau lah pakai waduh ya kan kalau banget Bayangkan ku beli oreo ya kan Tapi aku bisa niruin lo kan jadi ya lah. Tapi sebelum itu aku pengen coba dulu, uh, oke okay, bagus rekamannya berhasil Aku takutnya gak kerut, kami akan ya, males aku pulang dari awal rekamannya. Oke, okay. di sini ya, sediaan kita makanan kita lah. DLL. Nah, di sini juga kita ambil dulu. Kita taruh di sini. Uh, kita dapat lima daging sapi, dan ada, ada sapi lagi di sana. Sapi Komehering. Kamu harus jadi tumbal makanan karena kelapa. Mana tadi kamu? Sapi? Oh, ini dia. Halo, sapi. Tadet, wow Tuh, Ben sapi banyak cuy Biasanya sapi sedikit Tadi itu nasapinya sapinya sedikit Sekarang ya lumayan lah Please, kambing yang tadi jangan kemana-mana ya Kambing tadi harus tetap di sekitaran sini Kalau enggak, ntar aku enggak bisa kemana-mana cuy Aku enggak ada perut Oh my god Maaf tadi spot Ya, tau lah ya Moskul lagi ada rusak-rusak gimana gitu Oke, dapat tiga Kita taruh di sini Hmm lumayan cuy oke okay, kita mungkin bisa makan ayam dulu untuk sementara Tubuh kita dapat banyak makanan dulu oke okay, untuk sekarang aku pengen coba bikin rumahnya itu tingkat teman-teman atau tinggi gitu Lepsi aku pengen bikin tingkatnya sampai di bagian sini saja jadi tangganya itu dari mana ya enaknya. sini aja nih tangganya oke okay. jadi kita perlu kayu yang lumayan banyak enggak juga sih ntar bagian yang kecil ini kita bakal jadiin itu aja ya teras teman-teman oh my god ini kayak pohon cuy ini rumah kayak tiang pohon <laughs> oke okay. nah di sini ada pohon kita ambil kita ambil semua pohonnya ntar kita jadi plank sebagiannya nanti kita bakal bikin jadi itu teman-teman oke okay. lupa lupa yang ya <laughs> di bagian atas ini oke okay. oh ada babi lagi oke okay, okay nanti kita bakal, oke okay, disitu aku melihat sesuatu ada zombie trident atau drowned zombie ya atau zombie yang tenggelam gitu, semoga dia gak mendekat please karena satu kali pukul lagi aku mati coy dan kalau sekali mati itu aku males bolak, -bolak balik dan juga aku gak mau keep inventory karena aku takut dikira kecil ada dia lagi mau nembak, oke lah aku jadi naik, mati kamu thank you, oke okay, di sini ada kayu lagi ambil, maybe kita bakal speed up atau skip bagian sini, oke? Okay? hancur okay. bos, waduh. Oke, okay. karena di sini sebentar lagi mau malam, mungkin ini saatnya untuk kita tidur. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai project jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe dulu ya teman-teman. Oke. Okay. Um, aku pengen Bikin apa namanya Bikin ini dulu 12 mungkin cukup Kita bikin ini dulu 4 ya, oke okay, 8 cukup Mungkin semoga cukup Ya Ya harusnya sih cukup lah ya Oke okay. Se so. Oke, okay, se so. Nice, ya yeah, cukup Cuma ada ini, ada kendala. push, pinggir Nggak ada, jangan, jangan, jangan mungkin kita bisa tinggiin dulu rumah ini ya, paru, ya. kita tinggi dulu satu blok sah oh ya btw ini lupa ya oke okay. ini lupa jadi ya ya, ya? oke okay, kita harus cepat terus sudah mau malam dan ini pertama kalinya aku mau tidur dan momen pertama kalau aku tidur itu oh tidak oh tidak aduh Minimal sih kita sudah respond Damn Oh my god look at that You can shut up mother father Oh my gosh Hmm Hmm Diem lu Zombie Aduh dulu Hmm Mantep Ngapain lagi lu Yang di atas sono Hmm Magus meninggal Bapamu juga Hmm Mampus meninggal cuy Hmm Hmm Hmm Hmm Oh, mampus meninggal Oke okay. Bapaknya juga nih hmm. Mampus kau Meninggal kau hmm, Mantap Jiwa ya kan Ada barang yang tenggelam Oh tidak bagus Daging sapi kita kemana ya Daging babi kita Oh tidak Sudah tenggelam mungkin Nah sudah Kayu kita juga kemana Tadi sudah kumpulin Malah hilang ya kan? Sudah tenggelam juga mungkin Ya ampun masa aku kumpulin lagi sih aku juga kagak ada persediaan banyak oblastanku juga kagak ada ya udah deh oh my god Not.. oh iya yeah. kita tidur dulu cek kita tidur dulu cek cepat nice good plus biar hujannya ini hilang jadi mereka bisa terbakar dengan hmm, mantap aku pengen cari lagi bareng bareng kita barang-barang kita bisa saja, mampus tenggelam kok. Iya, iya, iya, iya, mampus. Oke, okay. itu barang-barang kita cek. Oke, okay. eh, gading ini, ini mas, squid. bang bang aku Oke, oke, okay. okay, ini kayu kita. Iya, iya, iya, mampus. Dapat lagi ya? Oh, tidak ada witch. Là có địa Jeff Lazy. Flazzy Oke okay, okay, teman-teman ini ininya sudah jadi sekarang aku tinggal ngasih kaca tapi masalahnya aku mager lagi untuk cari kayu untuk bikin charcoal mungkin belakangan aja aku bakal kasih torus dll jadi mungkin Sekian dulu untuk video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Aku Flaji Gaming. Bye-bye. Nanti aku bakal lanjutin.